Selamat siang teman-teman. Kali ini kita patroli menggunakan mobil Hilux. Nah, kita patroli di area perusahaan tambang PT Departung Indonesia. Sementara saya di area luar. Jadi teman-teman akan ikuti bagaimana kegiatan aktivitas saya di hari ini di area tambang PT Freeport Indonesia Teman-teman saya pakai masker karena di tempat ini banyak debu. Seperti itu teman-teman Oke silahkan teman-teman ikuti aktivitas saya teman-teman ya, kita akan melihat bagaimana aktivitas yang dilakukan oleh karyawan atau teman-teman juga akan lihat bagaimana alat-alat berat dan juga aktivitas karyawan di area PT Freeport Indonesia khususnya di eh, area Portside. Jadi seperti itu teman-teman. Selamat mengikuti. Halo teman-teman, sekarang kita berada di area pabrik atau tempat ulang batu bara listrik Kita patroli sampai di sini Di, di belakang saya ini, sama bisa lihat teman-teman terima kasih karena sudah mengikuti video jangan lupa tekan tombol subscribe dan dukung channel saya terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya